berada di Lumajang Bien kalau dulu namanya Lumajang Jadul teman-teman, tapi sekarang namanya sudah Lumajang Bien dan ini yang diadakan yang kedua dimana ini merupakan serangkaian dari acara Harjalu, hari jadi Lumajang yang ke-767 nah sekarang kita masuk ke dalam yuk, biar tahu gimana sih serunya Lumajang Bien di PG Jatiroto Siapa sih yang gak kangen sama acara Lumajang Bien? acara yang sebelum-sebelumnya nggak diadain karena pandemi nih teman-teman. Tadi pembukaannya ramai banget ya teman-teman, mulai dari kiram baju daerah, penari topeng kaliwungu, pertunjukan reok, dan juga ada karnaval budaya. Pembukaan Lumajang Bien ini dibuka langsung oleh Bapak Torik Kulhak selaku Bupati Lumajang. Bapak Torik datang juga untuk berbaur dan menyapa akrab para pengunjung. di pasar rakyat yang di sana di sebelah pintu gerbang tadi ada rumah peninggalan zaman dahulu dimana mana di sini arsiteknya kelihatan banget ya heritage-nya gitu kerasa banget kentalnya dan yuk kita lihat tempat yang selanjutnya hmm, di sini selain pasar rakyat juga ada penampilan-penampilan atau Budaya yang Indonesia banget, ya. Di sini ada jaran kencak, ada reok. Jadi, e, memang kerasa di sini budayanya Indonesia banget? Ternyata, reok dan jaran kencak ini ada sampai di hari ketiga, loh, teman-teman. Jadi, pengunjung yang datang bisa langsung nyobain gimana sih sensasinya naik ke atas kepala reok dan jaran kencak. datang ke sini beragam banget ya teman-teman mulai dari anak kecil hingga orang tua yang datang dengan memakai baju jadul atau baju tradisional terbaik mereka. Nah, teman-teman di belakang ini juga ada spot foto gimana kalau kita foto-foto dulu ya? ada di pasar rakyat. kita masuk yuk. gimana sih di sana banyak kuliner zaman dulu yang bisa kita cicipi. yuk ikuti aku ke dalam. kalau kalian datang ke sini, kalian pasti bakalan bingung banget mau nyobain makanan tradisional apa, karena jenis makanannya di sepanjang jalan ini banyak banget teman-teman. sekali ya pengunjungnya, terlihat sekali antusias warga Lumajang dalam menghadiri Lumajang Dian yang kedua. Di sini nanti kita akan nyobain berbagai macam kuliner, tapi masih macet teman-teman. Teman-teman ini lagi padat banget ya, karena di depan lagi ada Cak Torik, Bupati Lumajang kita. di depan saya nih teman teman, cari teman teman habis borong batik di stan pertama. Ya teman teman di sebelah sini uh, udah jajar setan menu menu atau makan dan minuman zaman biyen Nanti kita bisa cicip bikin salah satunya ya teman teman. Ini ngingetin aku banget waktu kecil. Ini ya, sampai sekarang sih ada beberapa yang masih. Aku makan, tapi beberapa udah jarang dijual di pasar atau di tempat-tempat makanan yang kayaknya sekarang lebih ke menu-menu yang modern yang ditunjukkan oleh masyarakat. hari ini di jajanan tradisional harga merakyat cuma rp 5000 rupiah kita bisa kerjain sih. Jadi kita beli dulu. Oh ini ya berapa? Ini berapa ribuan bu? <Sukur> ini namanya apa bu? Oh cenil. Oke bu satu ya bu ya. Sama es. es Dapat. Sedapat satu. Di sini kerasa banget zaman jadulnya karena pakai daun pisang. Jadi mengurangi sampah plastik teman-teman. Kita tunggu es dawetnya dulu ya. Serunya kita kuliner seperti ini tuh kita ngerasain sensasi antri itu luar biasa melatih kesabaran teman-teman. Kalau kita beli online kan kita cuma tinggal duduk di rumah, tapi kalau ini kita ngerasain sensasinya beda sekali. Ini aku udah beli cendelnya dan ini beli es dawet teman-teman. Yuk kita ambil dulu. ada live musiknya loh temen-temen tapi hmm, aku cuma bisa nonton aja ya karena kalau aku nyanyi pakainya teknik tembolok pasti bakal ganggu kenyamanan para pengunjung <laughs> Kalau kita berjalan lurus dari pintu masuk tadi, ada pentas tempat unjuk kreasi. Banyak sekali kreasi are-are Lumajang yang ditempelkan di sini, teman-teman. Jadi teman-teman tadi kita sudah nyobain kuliner tradisional, sudah ada barang-barang. Di channel juga barang-barang zaman dulu. Nah di sini juga ada zona tempat uh, pementasan berbagai macam penampilan yang menampilkan budaya kita dari tarian rakyat, drama kolosal dan sebagainya. Tapi sayangnya hari ini aku datangnya telat teman-teman. Jadi nggak bisa lihat pementasan hari ini. Sayang sekali ya. Seru banget kan teman-teman? Ketika kita melewati pintu masuk tadi, kita tuh berasa kayak langsung terlempar ke lumajang zaman bien gitu. Dan dari sini aku belajar hal penting teman-teman. Yaitu kita bisa meniru hidup orang zaman dahulu yang serba sederhana. Menjaga kerukunan antar sesama, cinta budaya. Dan pastinya kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? So, buat teman-teman yang Ingin atau sudah datang ke sini, saya harap uh, datang ke sini bukan hanya untuk foto-foto, untuk mengabadikan momen di posting di medsos, tapi juga kita belajar bagaimana sih lumajang di zaman dulu dan bagaimana perjuangan para pahlawan uh, hingga kita bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena kalau bukan kita yang merestarikannya, siapa lagi? Salam budaya!